Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah, para sahabat. Ya, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di bagian cerah ini. Tentunya, alhamdulillah, para sahabat, ya, rangkaian dari awal acara hingga akhir tertutup tentunya semuanya berjalan dengan mulus dan lancar, para sahabat, ya. Kita patut bersyukur, alhamdulillah tidak ada satu hal apapun yang menghalangi ini berkat kekompakan doa kita persaudarannya selalu setia mendukung mendoakan yang terbaik demi kelancaran acara Dede Lesti dan Kak Rizki Bilar. Kita lihat di sini ada sebuah ucapan rasa syukur sahabat dia ya, dari Kak Renzi Alhamdulillah rangkaian acara pernikahan Lesti Kejorar Rizky Bilar udah selesai. Mau ngucapin terima kasih banyak sama Aila, sama Dedek juga pastinya. Udah segitu percayanya sama aku. Dedek milih bayar baju-bajunya aku kasih harga spesial pastinya. Walaupun banyak banget desainer yang mau endorse Dedek, udah gitu Ngerayu-rayu maksa baju keluarga Maunya juga sama aku juga Masya Allah persahabatnya Walaupun rempongnya setengah mati Tapi bakal kangen juga momen-momen ini Momen-momen ditanyain Ini baju dede, ini DM Tiap ada yang fitting, momen-momen dikejar wartawan Sampai ganti nama jadi Zensi Wow Luar biasa persahabatnya Dan tentunya Karan juga Mau mengucapkan terima kasih banyak buat para Leslar nih. Masya Allah kita semua tuh Tentunya ditulis oleh Kak Renzi Ucapan terima kasih buat Leslar Yang selalu support dan kasih komen positif di Instagram Aku tuh persahabat ya Memang luar biasa kita semua sebagai fans sejati Tetap tentunya berkomentar selalu positif Di setiap komentar yang ada tentang Leslar Persahabat ya dan tentunya kita lihat juga di sini adalah judulnya kalian fans yang super solid. Mohon maaf kalau aku ada kekurangan ya. Aku tahu banyak ketidaksempurnaan dalam karya aku. Butuhkan satu-satu semoga ada kesempatan lagi aku bikin baju buat teman-teman spesialnya Lesti dan Bilar Amin. Selamat istirahat, masya Allah, persahabat ya. Luar biasa. Ini ucapan terima kasih dari ke Rinsila Zuhardi persahabat ya untuk semuanya. Alhamdulillah rangkaian acara pernikahan. Dan kakak Rizky pilar Tentunya berjalan dengan lancar Unggahan ini direpost kembali Oleh akun Leslar23.official Ada kalimat kemsen yang dituliskan Ah bintang bacanya terharu banget Terima kasih Bang Zenzi Itu bersahabat yang terharu banget ya Tentunya Membaca kalimat Yang tentunya dituliskan Ini ucapan terima kasih dari Kak Zenzi untuk kita semua para fans. Berikutnya kita lihat juga persahabat. Di sini ada momen spesial penutup di akhir acara persahabat ya berakhir sudah tuh acara semalam tentunya ditutup dengan tentunya meniupkan sebuah trompet persahabat ya wow alhamdulillah acara rangkaian Leslar dari lamaran hingga ngunduh mantu telah selesai dan berjalan dengan lancar ya tentunya ini berkat doa doa baik dari orang-orang yang baik juga selanjutnya di sini ada momen spesial juga yang diberikan dari Bang Putra nih pasahabat ya semalam nih ini luar biasa Bang Putra di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan momen bersama Lesti dan Bilar di acara penutup persahabatnya Ya Masya Allah, dukungan dari awal hingga akhir acara memang luar biasa. Tentunya patut kita apresiasi untuk Bang Putra yang selalu mensupport, yang selalu mendukung Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Putra, Alhamdulillah ngunduh mantu berjalan dengan lancar. Wow postingan sebelumnya juga antusias sekali masih banyak yang belum kebagian hoki-hoki sehingga Papi Bunda Septi KabB dan Dede Lesti mau menambah 100 juta lagi untuk dibagi Masya Allah, sahabatbatnya mudah-mudahan selalu menebar kebaikan dan selalu membantu orang-orang yang selalu membutuhkan Amin ya robbal alamin dan berikutnya para sahabat kita lihat juga Di sini ada momen spesial banget sahabat ya ini terbongkar sudah nitrik trik jitu. Dari Rizky Bialar untuk mendapatkan jodoh bersahabat, ya. Trik Rizky Bialar ini untuk mendapatkan dedek Lesti Kejora terbongkar, dibongkar oleh Dedek Lesti Kejora sahabat, ya. Ternyata, tentunya salah satu triknya adalah mendekati orang tua dulu bersahabat, ya. Kak Bila di sini triknya mendekati ayah kecora dulu nih persahabat ya untuk mendapatkan seorang lesti kecora, masya Allah. <gif> ini bisa jadi pelajaran juga persahabat ya trik Jitu untuk mendapat jodoh nih dari Rizky Bilar. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ini ada momen spesial ya, masya Allah. Karena bersama Lesti dan Bilar katanya tuh Persahabat ya bakal kangen banget Dengan acara-acara ini <laughs> Luar biasa seru Meriah acaranya Wow banget persahabatnya apalagi Tentunya tamu undangan juga Memang luar biasa spesial juga nih Bagi Lesti dan Rizky Bilar Kemudian berikutnya kita lihat persahabat. di sini ada momen spesial yang membuat kita haru juga Ketika Rida Lesti menyanyikan lagu "Suamiku" untuk Rizky Bilar, ini sambil meneteskan air mata menangis, tentunya membacakan sebuah kalimat yang luar biasa untuk Kakak Bilar, pas abadi Rida Lesti inginkan kan kakak Bilar semoga tentunya cintanya tidak akan terputus untuk Dede Olesdi persahabat ya, intinya Harus selalu sayang harus selalu lebih cinta kepada Dede Olesdi kejuara Mudah-mudahan persahabat ya rumah tangga dari kakak Bilar dan Dede Olesdi selalu bahagia Selalu diberikan kemudahan kelancaran tentunya dalam suatu hal apapun yang dilakukan Untuk berikutnya juga kita lihat di sini ada momen spesial nih. Setelah acara selesai, tentunya keambilan lari ya, memposting sebuah IGS bersahabat ya di kamar pribadi. Pengantin nih, masya Allah, ternyata di situ ada soang bersahabat ya di kasur terpampang nyata tuh ya. <tuh -tuh. Soang ketemu soang, akhirnya masya Allah luar biasa didesain tentunya cantik mungkin persahabat ya kamar pengantin nih, masya allah tabarakallah mudah-mudahan bahagia selalu untuk pasangan suami istri dan kita lihat persahabat ya ketika ke kamar mandi kakak bilar juga mendapatkan ucapan selamat yang dituliskan di kaca Kamar mandi persahabat ya Happy wedding tuh Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah persahabat ya Dan kita bukan salpok sama kaca dan tulisan Tetapi salpok sama perutnya osas ya Makin mengembang <guluh> Luar biasa dan kita lihat tuh Komentar dari akun Zahria yang mengatakan Mohon maaf aku kok salah fokus ya tuh perut kok dilus-lus Ngapa Rizky Bilar? Pertanyaannya udah berapa bulan? Aduh <gif> Semua salpoknya ke perut osas Bukan ketulisan ucapan selamat persahabat Yang luar biasa dukung dan tentunya tetap solid Tetap kompak mendoakan yang terbaik untuk idola kita Dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial banget nih ya, tentunya ketika di acara penutup nih. Ini ada suatu pernyataan juga dari Dedek Lesti, kebongkar juga nih para sahabat ya modus dari Rizky Bilar. Yang mana tentunya kakak Bilar, para sahabat ya modusin Dedek Lesti, ngajak ketemuan dan ngajakin kolep persahabat ya ternyata collab-nya angga ketemuannya iya iya masya allah ini tentunya terlihat banget bucin ya persahabat ya <guluh> pokoknya harus ketemuan ya tentunya dari awal juga udah bucin banget sih kakak bilar ini persahabat ya tentunya dibongkar semua oleh dede Lesti kejora di acara penutup modus allah kakak Rizki bilar ini terhadap dede Lesti kejora untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya ini ada info spesial tentang tentunya jangan sampai tidak mendukung acara reaksi dan resmi pilar yang masuk nominasi program spesial terpopuler per yang ada Tentunya lamaran Lesti dan Bilarni Masya Allah mudah-mudahan mendapat penghargaan di acara Indonesian Television Award Tetap kompak dan story selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Masih menunggu cidukan vitamin manja di pagi hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya